Kudongkel keluar orang-orang pintar dari dalam kepalaku Aku tak getar lagi Oleh bulu bulut orang pintar yang bersemangat ketika berbicara Dunia bergerak Bukan karena wabongan para pembicara dalam ruang seminar Yang ucapannya dimuat di halaman surat kamar Mungkin Pembaca terkagum-kagum, tapi dunia tak bergerak setelah surat kabar itu dirimu. Aku bukan artis membuat berita, tapi aku selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan. Cari jalan Ia tak mati-mati Meski bola mataku diganti Ia tak mati-mati Meski bercerai dengan rumah Ditusuk-tusuk sepi Ia tak mati-mati Telah kubayar Yang dia minta Umur, uh, tenaga, luka Kata-kata itu selalu menagi. Pada aku Dia selalu berkat Kau masih hidup Aku memang masih butuh Dan kata-kata belum binasa. Penindasan adalah guru paling jujur bagi mengalami Lihatlah tindakan penguasa Bukan retorika, bukan pidatonya Kawan sejati adalah kawan yang masih berani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 Aku ingin bilang aku butuh rumah Tapi lantas Kuganti dengan kalimat Setiap orang butuh tanah Ingat Setiap orang aku berpikir tentang sebuah gerakan Tapi mana mungkin aku nutut sendirian Aku bukan orang suci yang bisa hidup dengan sekepal nasi Dan air sekendi Aku butuh celana Dan baju Untuk menutup kemaluanku Aku berpikir tentang sebuah gerakan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 kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi Seumpama bunga kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar-sebar biji Suatu saat kami akan tumbuh bersama Dengan keyakinan engkau harus hancur Dalam keyakinan kami dimanapun tirani harus tumbang Dulu, kanan dan kiri jalan ini, pohon-pohon asam besar melulu. Saban lebaran dengan teman sekampung, jalan rombongan. Ketaman seluruh dari nonton gajah. Banyak yang berubah kini. Ada holen bakteri, ada diskotik, ada taksi. Gajahnya juga sudah dipindah. Loteng-loteng asik tetra Cina, kepangkat jadi gedung tegak lurus. Hanya kereta api itu masih hitam legam dan terus mengerang. Memberi peringatan pak-pak beca yang nekat potong jalan. Hei, hati-hati! Cepat menepi, ada polisi! Banmu digembus lagi nanti! Tanah mestinya dibagi-bagi. Jika cuma segintir orang yang menguasai, bagaimana hari esok kamu tani? Tanah mestinya ditanami, sebab hidup tidak hanya hari ini. Jika sawah diratakan, Rimung semua pohon dirubuhkan Apa yang kita harap dari cerobong asap besi Hari ini, aku mimpi pipi buruk lagi Seekor burung kecil menanti induknya Di dalam sarang yang terletak, dimakan sapi Puisi Wiji Kukul Tetangga Sebelahku Tetangga Sebelahku Pintar bikin suling bambu Dan mainkan banyak lagu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 Meloncat turun dari atap, tiga orang muncul dalam gelap, sembunyi menggenggam besi. Kucing hitam menjalankan pelan-pelan, diikuti bayang-bayang. Ketika sampai di mulut gang, tiga orang menggeram, melepaskan pukulan. Bulan di satu awan meremehkan. Saksikan perayaan kemiskinan Daging kucing pindah ke perut orang Sajak bapak tua Karya tukul Bapak tua kulit coklat dibakar matahari kota Jidatnya berlipat-lipat Seperti sobekan luka Pipinya gosong Disapu angin panas tenaganya dikuras di jalan raya siang tadi sekarang bapak badangkur dan ketika bayangan esok pagi datang di dalam kepalaku bistikat itu tiba-tiba berubah jadi ikan kakap raksasa becak-becak jadi ikan teri yang tak berdaya monumen bambu runcing Monumen bambu runcing di tengah kota, menuding dan berteriak berdeka Di kakinya tak jemu juga, pedagang kaki lima berderet-deret, walau berulang-ulang, dihalau petugas keperluan. Di bawah selimut kedamaian palsu, apa guna punya ilmu? Kalau hanya untuk mengibuli Apa gunanya banyak baca buku Kalau mulut kau bungkam melulu Dimana-mana moncong senjata Berdiri gagah Kongkalikong kong, Dengan kaum cukong Di desa-desa Rakyat dipaksa Menjual tanah tapi, tapi, tapi, tapi Dengan harga murah Apa guna banyak baca buku Kalau mulut kau bungka melulu Puisi untuk Adi Apakah nasib kita akan terus seperti Sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak di. Kita akan terus melawan waktu yang bijak. Bestari akan sudah mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak di... Kita harus membaca lagi Agar bisa menuliskan isi kepala Dan memahami dunia Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam Mulut bisa dibungkam Namun siapa mampu menghentikan nyanyian minda? Dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila kau memaksakan diam, aku siapkan untuk pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukanlah perampok yang ingin menjarah hartamu. Ia ingin bicara Mengapa kau kokang senjata Dan gemetar Kita suara-suara itu Menuntut keadilan Sesungguhnya Suara itu Akan menjadi kata Ialah yang mengajari Aku bertanya Dan pada akhirnya Tidak bisa tidak Engkau harus Menjawabnya Apabila engkau tetap bertahan Aku akan memburumu seperti kutukan. Suara dari rumah-rumah miring karya Wiji di sini. Kamu bisa menikmati cicit tikus di dalam rumah miring ini. Kami mencium selokan dan sampah bagi kami. Setiap hari adalah kebisingan.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 Untuk anak-anak, tapi bersama hari-hari pengak yang menggelinding, Kami harus angkat kaki, karena kami adalah gelandangan.